Thank mm -hmm. you. Oke okay, kalian bisa lihat di sini skripsi lengkap bismillah sudah menjadi word dan completed completed Oke silakan Oke okay. skripsi lengkap bismillah sekarang sudah menjadi Microsoft Word Oke okay, gitu aja video kali ini kurang lebihnya mohon maaf semoga kalian bisa sudah bisa memindahkan pdf ke word